Betapa kaya Kejadian ini Ada banyak sekali prinsip-prinsip Sorgawi yang kita bisa pelajari Ada banyak iman yang bisa tertular Dalam diri kita Ada banyak mukjizat yang akan segera terjadi Asal hati kita percaya Tapi mari kita yakini dulu Bahwa Tuhan kita nggak pernah terlambat Sekalipun 4 hari Dia datang telat Tuhan Yesus tetap tidak terlambat Dalam cerita Lazarus ini sekarang pun Tuhan masih bisa bekerja dalam hidup Anda. Sekarang juga, mujizat masih bisa terjadi. Jangan pernah berkata tulit atau sudah terlambat, karena tidak ada tidak ada kata telat dalam kamus Tuhan. Even though he came four days later, dia datangnya itu empat hari terlambat, seolah-olah everything is too late, segala sesuatu sudah lewat. Tapi ternyata dia datangnya malahan on time dalam rencana bapaknya, malah tepat.